Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih Angin dingin, tiada mengalir, ku berfikir Yang Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hati. hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya sampai kapankah? Kau hanya terima Tanpa, tanpa pernah, pernah memberi Yang terjadi Ku coba dengarkan hati Jika sang bumi bisa bicara Ku tahu ia akan bertanya Kapan kah kau hanya terima Tanpa pernah tanpa. Jika sang bumi bisa bicara Ku tahu ia akan bertanya Sampai kapankah kau hanya terima Tanpa pernah